Hai pemirsa, kali ini saya akan berbagi tips cara membersihkan sampah pada HP Android saya. Tentunya ada banyak cara kita bisa menggunakan aplikasi pembersih sampah yang bisa didapatkan di Playstore namun menurut saya jangan, pemirsa. karena dengan menggunakan aplikasi kita mendownload justru akan menambah RAM nambah RAM dan justru itu akan menjadi beban di Android wih, wih. kalau menurut saya jangan pakai aplikasi di HP juga sudah disematkan ya fitur-fitur yang, yang canggih tentunya oke kita langsung saja pemirsa. oke kita langsung saja ke menu di HP ya kita buka HP, aplikasi di tampilan HP kita ada aplikasi kemudian kita tekan pengaturan dan di dalam pengaturan ada aplikasi banyak pertama kita pilih aplikasi dan kemudian pilih aplikasi yang akan kita bersihkan tentu dengan aplikasi yang sering kita gunakan, misalkan yang sering banget kita gunakan adalah biasanya WhatsApp, YouTube, Facebook. Oke kita buka WhatsApp, nah, udah dibuka, kemudian pilih penyimpanan. Nah, di sini di aplikasi saya WhatsApp saya menggunakan sampah memori itu 68 gb kita bersihkan aja nah udah bersih tentunya tergantung kita pemakaian ya kadang bisa mencapai berapa megabyte karena kita nggak pernah membersihkan oke kita kembali kemudian kita cari youtube kemudian penyimpanan hapus memori ada ya, kosong kan kembali kemudian Facebook atau yang apalah ya yang pemirsa sering gunakan aplikasi yang sering digunakan oleh pemirsa ini saya cara menggunakan Facebook jadi nggak ada sampahnya nggak terlalu banyak oke kembali lagi dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mungkin pemirsa gunakan nah pokoknya seperti tadi caranya tinggal dipilih kemudian untuk jangka pendeknya untuk singkatnya kita bisa pilih pengaturan kemudian pemeliharaan perangkat ini kan dari pemilihan perangkat kita ini yang berada di layar belakang kita bisa bersihkan kan tidak terdeteksi selesai jadi tidak ada virus, tidak ada beban nah, kemudian memori nah, ini adalah memori yang berjalan di latar belakang ketika kita uh, hapus nah, ini adalah uh, memori yang di latar belakang ketika hp kita tidak digunakan misalkan gini hp kita tidak digunakan tapi memori terus berjalan di latar belakang ya. itu dia pemirsa cara membersihkannya seperti itu dan satu lagi pemirsa ini saya ambil contoh dari hp brand samsung ya, tentunya beda-beda beda merek beda tampilannya atau oh, istilahnya, sama saja. Tinggal kita mencarinya, letak di mana. Jadi, saya salah. Jadi, saya saran, saya belepotan. Gak usah pakai aplikasi permi saya ya. karena bahwa aplikasi itu hanya menambah beban di HP ya kecuali kalau antivirus boleh, pakai memang pakai harus pakai aplikasi. itu dia pemirsa terima kasih. E, tip membersihkan sampah-sampah yang ada di HP tapi tidak dengan data-datanya ya banyak bersih datanya masih utuh. terima kasih jangan lupa untuk subscribe pemirsa tekan tombol ya subscribe yang warna merah itu menjadi warna keabu-abuan dadah sampai jumpa